Halo selamat siang di video kali ini saya ingin Unboxing mikrofon asli ini saya pesan dari online oh, mikrofon asli seharga 200an kita coba untuk unboxing dan nanti kita akan tes juga untuk hasil dari suara mudah-mudahan Barang sesuai dengan pesanan lur. Kita unboxing, let's go. Terlihat asli lur. Ini barang untuk dus asli Ini asli Kita coba untuk membukanya Fisolasi kayaknya Kita coba untuk lihat dish. produk asli kabel kabelnya toa ini kanon sepanjang mungkin ada kalau 5 meter gelor mikrofonnya ini asli i200 berwarna putih Sub. oke mantap kita tes lur. Untuk isi dalam lengkapan ada buku panduan dari Asli, produk Asli, kartu garansi. Ini juga untuk panduan asli model i200 warna putih sesuai dengan pesanan saya pesan putih yang datang juga putih kita lihat kabelnya berapa meter Kabel kita lihat lor berapa meter mungkin ada kalau 5 meter ini satu dua, tiga, empat, sekitar lima meter. Oke, kita tes untuk suaranya. Kita coba dan kita trade di untuk uh, peralatan seperti itu saja. Kita pakai mixer asli. Coba kita pakai, coba pakai. Ini kita tancap. Nga mixer nah itu sudah nyala on tak on untuk tpx kita on kan coba nanti kita bunyinya Semua sudah terpasang. Kita coba bunyikan untuk mic Kita pakai channel 7. Cik-cik, di-skip, di-skip, di ternyata bagus juga mikrofon asli dari produk asli check this this this this satu dua check this Yang terbalik, buka coba buka untuk check this this This this this satu dua check this, low this this check low this this satu check this, oke oke okay, okay, lor sudah on dan hasilnya tidak mengacaukan <tuh> mikrofon asli tis cek low tis satu this... dua masuk lor cek low tis tis satu dua tis satu dua cek low satu dua di di Desa Oke okay, Lor, sudah dicoba dan sudah dibunyikan. Akhirnya, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat uh, untuk unboxing asli, saya beli online, dan ternyata hasilnya bagus. Bisa direkomendasikan Asli I200 Harganya Rp200.000 Termasuk ongkir Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh